Belakangan ini, banyak dari kita yang berlomba-lomba untuk mendapatkan beasiswa. Banyak dari kita yang ikut course, ikut pelatihan untuk mempelajari bagaimana caranya mendapatkan beasiswa. Namun, banyak dari kita yang belum tahu bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan beasiswa. Saya Indra Duprastiop, menerima beasiswa LPDPRI Monash University, Melbourne, Australia dan juga penerima lebih dari 10 beasiswa dari sejak S1 hingga S2 akan berbagi kepada teman-teman semuanya bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan beasiswa Bagaimana caranya? Mari kita saksikan